Allah sekarang kamu miskin. Kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. <gul> <gul> ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna wa wa abka wa wa amata wahya wa Jadi kita miskin ya karena ganda Allah. Kita kayakan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden Iki sejahtera, nak Iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita kita ini kan dilatih ilmu hakikat. kan. Tak ulang malam telulas hijau masuk ilmu nejic syariat tok. Oh kau pinter-pinter buang, kau kan kan begitu. Daftar wali kau ilmu nejic ngono iso. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang, -orang Tasawuf. Bolehlah zumadharum fi kautiim saya itu nggak pernah lo takut mati, meskipun saya masih muda karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok nggak pergi kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok nggak mati sekarang, nggak tahu kan tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu dihutang semacam-macam lah Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup, ketika diri tapi anehnya kita Mosok menurut saya sudah dilemah iso hidup lagi memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup setelah anak e melarat, pesek, ele, orang lain setelah anak e mulyo, kita kan tidak pernah bisa milih milih bapak ya orang ngerti-ngerti anak emang Karmen, anak emang sudah gak tahu artinya gini ya sudah ya Allah ketika saya hidup ya gak tahu kenapa saya hidup pasti engkau yang menghidupkan ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati pasti engkau yang menghidupkan dan memati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 Inna solati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Yang ane sampean musmarat ora wani mati, wah aneh tenanu Ya karena sampai tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan karena. <laughs> <laughs> ya repot naoten Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan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 dianggap enteng saja melihat berarti aku wong wibawa ngarep aku orang wanita ya sudah, terus ketika ditanya tapi itu kan bahaya bagi anda karena memfitnah anda gini-gini kata beliau Zaka Allah yang kritiknya bahaya itu hanya Allah ta'ala yang lainnya nggak bahaya karena ini makhluk, do'if, nggak penting Loh, kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu anggap makhluk itu penting ini gobloknya sampai ya goblok segoblok-goblok saya itu Coba kalau kamu menyatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya tidak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem anda tidak wali itu. Kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya agak ingin gak jadi wali itu, gitu, gitu, gitu, gitu. Karena hanya wali hidupnya itulah khafun ya, alaihim walahum. orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang sih.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 Lillah. makanya saya juga gak pernah takut mati, karena saya misalnya setiap saat mati saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya, alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys tonggondern agil muni saya, kalau preman kurang ajar, saya guys tonggondern tetap agil muni saya, padahal Kiai ini saya guys pun mati pun betin sakit macam-macam pasti karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin keburukannya tidak terulang la. lah keburukan tidak terulang lagi itu saya apa buruk? <Syarin> saya makanya kakaknya minta saya niki tanggungannya tidak menengahin. saya ini menengahin. makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? saya boten jahat ma'alih pun mati jadi kayak apa coba? coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin al-maut adalah rohatan lana mingkuli sehingga kita hidup ya happy, mati juga tidak masalah terus misalnya mau ngunikin, tapi anak bujuku, memangnya memang selama hidup anak bojo bahagia ketaknya ya tambah musibah malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mesejahterahkan, Manu orang yang sangat Wes muka-muka mati mal Karena gak jelas. Ya ini penting ini saya utarakan jadi ini sa'ajil cicil 1 wa asma. Makanya kata Rasulullah Allah tak Ini penting nama itu penting. Karena sekali nama ini saya coba misalnya orang sepakat darani Firaun itu wujida alam al yakun.